Halo. Halo, Bang. Bang, Bang tolong, Bang, Bang. Apa? Ini mendadak Ini, bang, bang, tolong, Bang, sekarang, Bang, tolong banget, Bang. Cepet datang ke sini, Bang. Eh, eh, aku lagi ngusir kerjaan ini loh. Aduh, Bang, buruan, Bang. Ini ini tuh aku aku aku, aku gak bisa jelasin di sini, eh, Bang. Emang kamu kamu di mana ini? Aku di kafe, Bang. Tolong, tolong, Bang. Nah, sekarang, Bang. Mana? Tolong, Bang. Tolong, <coughs> <i> <coughs> Tolong, Bang, di kafe-ku yang baru. Jodoh, bang jodoh, kasih tolong ya, Bang. santai-santai Bang Santelo kayak aku ini loh, Santelo. Ada apa? Ada apa? Di telepon kok kayak panik banget gitu sampai lupa bawa motor lari-lari ke sini. Oh iya ini loh, aku tadi telepon kamu tuh ya, ada yang urgent. Apa? Kok Coba kayak ada urusan deh. hidup mati gitu loh. Iya itu ada kayak gini kan ya. Itu caranya nge-share. Orang-orang itu kayak gimana itu ya? copy paste biar bisa disebarin gimana ini cuma kayak gini jangan ditekan keras-keras senter ini rusak kenapa kamu mau ditampar nih ha tampar nih ha para dan pelas army selalu belajar untuk mengembangkan skill akting mereka masing-masing supaya kami bisa selalu memberikan yang terbaik buat kalian nah jangan lupa untuk selalu dukung pelas army dengan subscribe, like, dan share YouTube channel kami, supaya kami bisa selalu memberikan yang terbaik buat kalian. Oleh karena itu, kami tunggu kalian di video-video kami selanjutnya.